Mutan, mutan, ya mau kembali laung, pertanda bahwa Bapak sudah memasuki wilayah Dayak. Jadi kalau Bapak berkunjung ke pun memakai laung itu tahu bahwa oh Bapak itu pernah menginjak bumi, Labuhan sebagai bumi orang Dayak, kangen kan nabi udeng ya. Iya, kepala kapan Iya, oh, oh, masih udeng, oh, ya, Pak, Iya. Ya. Ambur ambur nih ya